Halo teman-teman kita mau unboxing lagi ya gimana nih Oke okay. kita unboxing ini ya teman-teman ini dari merek Sembo ya 8-in-1 ya dan ini ada 108 piece nomor serinya 103284 ini nanti bisa jadi robot yang sangat besar ya teman-teman Oke okay, langsung kita buka dan rakit ya teman-teman